40 in matap sedotannya matap ya blower 40 ini coba kita hidupkan Sip, mantap kita hidupkan lagi kamu tiga perempat tk